Ini kata orang di Rata dua Semua juara, ibu baik di juara ya, mana? Pokoknya hadiahnya. Sesuai dengan panitia. Panitia mana bisa bisa bisa bisa. Guti Eh bisa Ibu-ibu tenang-tenang. Ibu-ibu istirahat. yang kasih istimewa. Palungan gitu loh. Ya sih ada guys! bro, saya tahu ibu-ibu mau jadi dua ribu dua satu semua. Happy awas Selalu pengen yang tepat. pengen apa namanya? Pengen musik, apa lagunya? A, teler, a, a, teler, Iya Iya, bener-bener Ayo, bener ya, demikian telah usai. belum ya. kita lanjut ke acara selanjutnya.